Oke okay guys, balik lagi sama gue Chika ya guys ya. Jadi di sini gue mau main di WWG nih. Gue mau main di WWG bermodalan 122 ribu aja ya guys ya. Dapat apa ya? Kira-kira ya. Dan gue nyocol-nyocol di bonanya satu Buat kalian yang nggak tahu tuh ya, oke ya langsung aja gue putar-putar. Kalau kalian mau pakai pola-pola gue silakan guys ya. Perhatikan pola-pola gue dari awal sampai akhir guys. Mantap. Biar nggak pecah guys. Hmm. Belum dikasih guys Belum dikasih Oke mantap Oke buat kalian Kalau misalkan gak tahu gue main di mana Gue main di bonan 138 ya guys ya. Karena di bonanza 138 itu Lagi banyak bonus-bonus dan event-eventnya Itu parah banget guys Buat kalian Kalau misalkan yang new member Yang old member itu juga ada guys ya New member old member ada guys Pokoknya yang new member nih. Oke new member kalian minimal depo 10.000 udah dapet 10.000 lagi guys Terus dapat skater mantap Depo 50 udah dapet 25.000 lagi ya, guys. Ya, itu buat yang di member. Jangan lupa, itu buat yang di member, guys. Yang buat old member, kalian jangan khawatir juga, guys. Old member, kalian cukup depo 50 udah dapet 20.000 lagi ya, guys. ya wajib banget pakai kode revisi sikat 13 guys. kurang satu, bintangnya kurang satu, bos. Willnya banyakin lah, willnya banyakin ya. Pokoknya kalian juga yang belum subscribe subscribe ya. Sekarang kalau kalian belum subscribe bakal nggak muncul ya konten-konten gue di beranda kalian guys. Subscribe terus share share ke teman kalian. Kalau teman kalian cari-cari pola-pola gacor ya, kasih konten gue ke teman-teman kalian guys. Wis gila mantap-mantap-mantap. Hmm, Mampus super big tuh guys? Super big sih guys? sih sini sih. Oke gue main di bonus 38 381 ajak temen kalian buat main di bonus itu 38 ya Karena lu nggak rugi guys main di situ juga ya wah mantap sempaksional bos Uh sempaksional nggak sih guys guys Mantap lah Bermodalan 122 ribu udah bisa jadi sejuta nih Mantap mantap mantap Sejuta lalu main lah hampir ya Oke, langsung kita putar-putar manual manualin dulu guys itu pola-pola dari gue ya pokoknya kalian kalau misalkan pola-pola uh, punya kalian nih ada, kalian tinggal tapping aja guys di kolom komentar ya tinggal tapping, kalau misalkan nanti gue bakal mainkan pola-pola kalian di konten gue selanjutnya guys dan jangan lupa ajak temen kalian buat join di bonance38 ya guys biar kita sama-sama keep it ya. CP pause mantap. Ayo dapat lagi nggak sih? Dapet loh. Ini nggak dapat. Gak dapat guys. Tapi nggak apa-apa, gua udah menang hampir 2 juta guys ya. Gua udah profit sebenarnya. Gua masih nyantai-nyantai, putar-putar santai dulu aja guys. Siapa tahu dikasih gratisan lagi guys. Siapa tahu dikasih gratisan lagi ya guys. tapi dong pecah lagi nggak sih lagi lah Oke langsung kita kocok-kocok lagi guys di putaran turbo ya di putaran turbo karena itu pola-pola gua ya makanya kalian kalau misalkan mau main di bonanza 38 jangan lupa pakai pola-pola gua ya guys ya pola-pola dari gua guys siapa tahu kalian JP ya Oke lagi kita putar-putar santai dulu aja deh siapa tahu dikasih gratisan ya guys Pokoknya ayolah ajak teman kalian buat main di Bonanza 138 guys. Karena di Bonanza 138 itu bonus-bonus dan ibu ibu itu emang menarik banget ya guys ya. Menarik buat dimainin, menarik juga buat di, ini ini ya buat depoin lah. oke pokoknya ajak teman kalian. Kalau misalkan kalian mau join di Bonanza 138, nanti gue kasih linknya di deskripsi setelah gue ngonten ya guys ya. Kalian tinggal klik aja dan kalian gabung-gabung di komunitas Cika ya. Kalian gabung, dan kalian jangan lupa pakai kode reftnya si 13 guys. Karena kalau kalian gak pakai kode reftnya 13 kalian rugi, guys. It's mantap, bisa lagi. Hmm, belum, belum, belum, guys. Belum dikasih, guys. Mantap, 10. Bisa lagi nggak? Wheelnya pecah dong Ayo lagi. Terus gila. Mayan. Mayan, bos makan neburuan kalau misalkan lu pengen kayak gua gini lu modalan berapa juga lu modal 10 juga udah dapat sepuluh ribu lagi guys sepuluh ribu udah dapat sepuluh ribu lagi mantep tuh cuman ada di bonanya itu doang guys yang begitu guys nggak rugi pokoknya lu join di situ juga guys guys nggak rugi ya pokoknya share share ke teman teman kalian kalau misalkan teman teman kalian cari cari pola pola gacor kasih aja ya guys ya kasih siapa tahu teman-teman kalian dan kalian juga gacor guys, bakal menang ya oke abis ini langsung aja gue wedein ya langsung ini langsung gue mau wedein aja guys mau langsung gue wedein aja kalau misalkan putaran selesai gue langsung wedein ya gue mau putar santai dulu aja guys putaran santai ya sambil gue uh, kasih-kasih pola-pola gacor pola-pola akhir gacor ya oke okay lah manualin abis ini mau langsung gue ini WD wede ya wedean aja guys wedein aja nanti gue ini lagi Tep. manual manual manual cantik ya manual manual akhir-akhir Akhir-akhir pokoknya, inilah udahannya mau langsung gue wedein aja, guys. Mau langsung gue wedein aja, guys. Jangan pakai lama ya, jangan pakai lama, guys. Pokoknya nanti, kalau misalkan kalian pengen join di bawah 38 ya jangan lupa pakai kode Redmi 313, guys. Nanti gue kasih linknya, dan kalian gabung-gabung di komunitas Cika aja, ya biar kita uh, JP bersama guys biar kalau misalkan gue punya konten gue kirim ke komunitas gue ya oke okay lah segini aja ya guys konten-konten dari gue guys kalian kalau pengen gue main di mana kalian tinggal tapping di kolom komentar guys oke okay, see you the next video guys bye jangan lupa like comment and subscribe